malah nanya ten gitu terus pangeran wis Paul Winter ya malah nggawe desain Ka'bah, niku pas suratul Ardi, gitu. Kalau balikin lagi, Allah wah Ka'bah, niku pas tengah bumi mi. Nana sampean takok protes, nana bumi bulat-bulat, kabeh rak tengah, yoke gue goblok nana ngono ngan gue elmo, koye Abu Nawas, ditakok Iharun Rosen di tengah bumi, terus dicubles ngawur, nara percaya ukur Dewi. <tuh> <tuh> Jadi Abu Nawas saat pinter-pinter Harun Roset itu, itu berkali-kali kepengalah, no tapi ratau, ratau menang. Abu Nawas tahu tiga pertanyaan, no pengawali Harun ku papat. kon kau ngawondok kabe, Abu Nawas diceluk. Kon Melo adus seneng tikrit neng furat nih, neng furat tuh kali Irak. Pokoknya serang ngawondok, dua kau mati. Abu Nawas doh si Ranggondok, padahal sing papat pengawal istiga idok lah, kali oleh gule edok kok kapan? Wah, sengtak akali, wong nyongko mesti Abu Nawas si kok kalah. Usrah mungkin saat terdesertasi u wong tuh endok ning juro kali masih u wong tuh orang cem, malam mati tau seluruh orang cem. Ndeneh tenang ya, bareng nges melepuh juro kali, sentak akali di jucel lu. ini kafe munggah wis gubondok, Abu Nawas munggah keluruh, aku pitik lanang, anak ngeso gedok. Aaron Roset gue rasu, uang oh, gue so cerdas sih, <laughs> parah bu nawas parah, jadi sentek kali jendinya Aaron Roset ngadepi sinten. oh nawas. tapi seneng akhir, senengnya ya gue bido-bido dan gue terakhir tak koi bumi gue bul, tengah bumi kundi. isti cuperes terus, nikit pas nih tengah itu, <laughs> nakutan percaya ukur, tiang. Skar juga punas, malah jadi legenda, kenapa? jadi apa? Jadi, jadi legenda. Aja nih ceritaan ini gue sebagian gue fiktif sebagian gue khayal. Tapi kalau gak ada kitab Abu Nawas, yo ya, kitabnya ya bodoh nih, kitab-kitab cerita ngonten ya kitab-kitab bodoh. Tapi gue seneng mawon, gue hiburan. Kalau saya seneng itu loh, ilmiahnya Abu Nawas, Nasiruddin Ghoza, bapak bapakku loh senang nyimpan buku-buku Nasiruddin Ghoza Abu Nawas. Ada filosofinya. Sebetulnya dulu ceritanya gini. Abu Nawas memang sosok yang ada. Nasiruddin Koja itu ya ada. Cuma tidak sengawur yang diceritakan komik-komik itu ndak. Cuma ada filosofinya. Misalnya gini. Ini ini pelecehan pada orang-orang modern. Nasiruddin Koja itu pakai baju gembel, ya baju awam lah. Dia datang ke sebuah pesta, diusir. Enggak Ini undangan orang-orang khusus, orang-orang parlente, orang-orang mewah. Jadi tidak mungkin kamu dapat undangan diusir. Bareng diusir, ya mulai deh mulai nganggo jas wapi nganggo celono wapi terus teko disambut disuruh makan dipersilahkan minum akhirnya dia nyemeh anggur coba sa, ini milik kamu saya ndak berat jubah ini noning saya barangkali pakanan sengmewah-mewah didagok noning saya ini ayo silakan coba makan ini hak kamu karena yang disambut kamu orangnya sama beda karena pakai kamu terus disambut berarti ini ndak hak saya tapi hak kamu Uang oh, darah akhirnya ini berjelasan. Tadi saya datang diusir. Sekarang kok oh, disambut karena ganti jubah. Berarti yang disambut itu jubah bukan saya. Jadi melani kapan-kapan kena jas kok oh, disambut. Iku semua makanan dan minuman minumannya no, jas Itu artinya pelecehan. Betapa bodohnya orang modern. Artinya kalau menghormati orang karena jasnya kan berarti orang modern itu bodoh kan hanya menghormati pakaian kan, nggak menghormati manusia kan. Malahnya Nasirudin juga ya merasa tidak berhak makan di so noning sae, di so noning jubaey karena yang disuguhi jasi. Pam gimana nih? Aku hormat muslafam, mereka nggak berita kuwah, nah anak tak keimangan, aku disemangan, takwa aneh. Perkara nih? Ane, aku darani takwa, mereka kelambine, takwa. Bawa kelakuannya raro. Artinya terus orang merasa sadar betapa bodohnya kita. Gimana? Jarena Nasirudin -Nasir gue jawab. Ya, Tadi itu saya yang datang, kamu usir, ganti jas. Kamu hormati, makanya saya tidak berhak makan ini. Ini hanya jas. Makhlui Wong sadar. ya Allah betapa bodohnya kita. Rumah saya kue kaya stres boleh pinter kue itu. Saya kira dosadar lah dulu orang-orang tak itu. Lah bu nawas ya gitu. Harun Rasit itu suatu saat ini cerita yang di kitabnya enggak bodoh nih. Harun Ar-Rasyid orang soleh murid Imam Malik pinter sekali dia. Orang-orang Khalifah pinter kata sinten Harun Ar-Rasyid. Ma'sur terus kali uang alim, tapi uang alim kan dia soan orang witot tetap senang. Suatu saat dia nih melakukan laku uang dan uang pas satu sini kan ke ada chatting tertutup. Pokoknya bola asal liu dia ni terus merem tapi rai so lali. tapi sadar naik ke uang alim, ya bo roi kau dira roh ini. dia sadar naik seng atu si uang alim. So ni urai so turu, urai so turu, zino kawani lali rai pipi, apa wajah, raba antes, membujur sepapat, nambah situ kan udah resiko, udah seribu, maksimal, israisol kan. Akhirnya di ini kan di pintu gerbang itu ada ono preman-preman, ono bujangga sing nganggur-nganggur, termasuk Abu Nawas. Ibu cerita awal-awalnya ke rumah Abu Nawas, akhirnya diundang Abu Nawas. Wabih bujangga diundang, kau nungo coba sair. ora ono sing sone nangno, paling diundang Abu Nawas. Abu Nawas ini. Abunawas nawas pertama, istri itu, nak ono uang lanang, terseksau perkara dulu uang itu. Uf, panca mariraiso tuh, <laughs> Zino nawani lali raiso, musafir udiknya gesairun. Akhirnya aku rasa pengin tengaku ya. <laughs> <laughs> Buatan je, semenjak itu aku itu yakin. Abunawas nawas semua muka syafa. Akhirnya udiknya ngaku, lihat aku nawas itu uang semenjak itu di dewa dewa. Jadi padahal dia ini yang ngawur aibu baju bawali tenan nyurara bukain <hesitation> ikut jadi itu sekelumit cerita tahu pun awal itu setiap masyur jadi wong sufi sing Lalu, sing paling seng makalah paling masyur gini bu rokok si cewek cewek rokok til khomru wata sya paha amru fakak anama khomru wala kota khu fakak anama kota khomru wala khomru cari makomku wes koyok gelas putih bersih sing tiga iba Wong delok, itu koyok banyu tambo gelas, atau delok gelas tambo banyu. Jadi aku wali ku, beidan ku, kuus dedisi tok prajelas. jelas. lah <laughs> Jadi koyok gelas putih, diisi banyu. Pak, yok koyok gelas tambo banyu, atau banyu tambo. Jadi deknya, jari nedeknya, tapi bos ini senengan kan ngangkat maco medewi. Jadi, <laughs> jadi ya serianan, tapi deknya wong pinter. Harun Rosy itu pintar-pintar. Karena -pintar. saya sering mati seperti Harun Rosy. saat menghantikan gue saya utang jasa dengan Harun Rosy. Saya belum pernah melihat Khalifah selain Umar bin Abdul Aziz. Tidak sohabat yang tidak sohabat. Kalau tidak nah sohabat, kalau di atas beliau-beliau ini. Harun Rosy itu seorang raja. Yang namanya raja, yo tidak meletakkan itu, um, yang saya ingin rojo. Satu-satuan rojo, yang saya ingin rojo. Masa rojo, solehlah, tak lukan di singgah sana, Mustafa swan, tak lukan sorong isar, yang Jemaah Itu ada seorang santri Kiai, santri sok suci, sok benar. Ini. Dia Sohan Harun ar-rasyid bilang begini, kalau cek apal tadi itu yang diceritakan kitab Almanah sawi karangan Habib Zain bin Semid, dan banyak di beberapa kitab. Ya Amirul Mukminin ini unasi hukah, ini unasi hukah, wa Fala ala nafsi kasyain. Saya ini mau mengkritik Anda karena kesalahan-kesalahan Anda. Dan kritik saya ini pedas sekali, keras sekali. Falatajidan nafinafsi kasihan, tolong jangan jadikan hati. Jadi Dek Nus, pamit, saya akan ngeritik entah keras sekali, tapi tolong Anda jangan tersinggung. Jawabnya Harun Nasir itu enak. Uskut ya jahil. Hei, wong gomblak menang bintu. Wujudnya. Inna wohatta Allah. Khotar salaman huwa khairon mingka ilaman huwa saron minni. Wa ma'adzalika kolah wohatta Allah. Fakura lahuhu kolah lainallah Allahu yatazakaru. Auyahsa. Hei, mau balik bintu? Kuara pengamo aku, terus gak adetika, walasa mo'o po, awo tau ngutus wong seng loe ape di bangku we, neng gono wong seng loe ale di bang aku, ye ku awo ngutus Nabi musa, Nabi musa be mu pelek ape di, ape musa, sa ele ele heron roset be fero'n ape di, ele endi, ele fero'n, awo ngutus wong seng loe ape tini bangku we, neng wong seng loe ale tini aku, Iku ku Nabi musa konsopan sopan fero'n fakku, ura lahu kaulal. Ajin, nak ngomong sing apik, sing alus. Kok trimo kowe biyen ngandani ngamuk aku. Wana ana kiai sing sok nganggo kekerasan mikir. Wong trimo kiai ngamuk maling tekananan. Fir'aun sak ndure maling. Iku wae Nabi Musa dikon kon. Sopan lan kiai-kiai jarang mleteh mbek maling perkara nirroh nggih. Lah saking alime malah dageb gak tegas. Innalillahi wa inna ilaihi raji. Sama saya pikir, nabi Musa, itu apa dia be mukalek. Maksiat yang saya kibik, lah di ikuwah enak Nabi Musa, kon sopan akhirnya mukalek mau jauh, sepura. cepul ngalim jenengan. Terus kon mulai, heh jahil mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, ros itu sering mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, paham mulai, mulai, mulai, mulai, karena kena uang jahat, gue seret. uang nanti Harun Roset gaya saja mbara. boy sengi dua cerita nurakno aku tak keihati ya. Ngonten ahli cerita seribu satu malam cerita. cerita wasik akhir-akhir Harun Roset jam sebelas. lu aku rayso turu berarti gagal gue. mau rayso nurakno aku. orang nasi diudang. ceritanya asik di rumah no. kayak so tuh. akhirnya jam jantol tua terakhir aku nawas diudang. udah was ceritanya gede tuh. Anak semut melebu kuping Penasaran kuping wisinewo Barang melebu badak metune Barang melebu penasaran metune Barang badak metune Sesuai jadi roset cerita orang mutu Tadi gal turu Ya tuh ruh Yesi wono Yesi ngono-ngono wono Yesi Oh, cerita rambu tuh statikal turun ya tapi akhirnya kan menang jadi cerita sengdeng kobe aku nawas macam-macam sebagian kok yo ya gorong maksudnya kalau kalo nggak sebagian besar gue nopo gorong ya tapi kau mau gorong -goro ceritanya wong tak sabar gua ono filosofi ini katuswa wong nasirutin kau jauh pen wong modern gorong tetap kita ini naif karena menghormati Da tigwe genyo nak dulani gonibong merekon bak suita montre narek ara dihormati bareng membalik gowo CRV tak vita alpat dihormati gue semua makanan hae mobil alpat hah mi pera-pera mangan, manga merekosing tiga ego alpat haram bok mangan fam iko gak ora nopo hah fam bidet de tigong sing fam fam bidet ini gue wonton masalah masalah napa waktu alam taro ila robbika taifa matadzilla walau sya'a ala ja'alahu sahagina summa ja'alna samsa alaihi dalila summa qobatnahu ilayna qobdoy yashiro wa huwa ti'awahi wa ala tida ja'alakan gawe sopok Allah laku maring sirokabay ala ing indal waktu bengi digawe libatan ing pakaian saat ini rontik barang sing nutupi kalibasi kodini pakaian wa namalan Allah gawe ing turu digawe subatan ing barang sing dadek santai atau barang sing nyenengno, rohatan teksin nyenengno nong lil abdani maring biro pro badan dikotila amali kelawan mutus utawa anaknya kerja wajah arah langgai sopa watalaan naharo ingrino digawe usuron ing koyak tangi songko kuburnergo maksudnya wong tangi kau turun itu mansyuron teksiden sebar sih yang dalam nahar mergolib tihuk iriski korona golek iriski fi wa hilang liane rizki walami wawalati arsa meryal